Oke sekarang kita cek dulu ya Pak Tutup. Ini teman-teman enak banget nih Wow Enak banget Kelihatan ya Harum kali Selamat mencoba ya Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Agus Hari ini saya akan mengajari kalian Cara mengolah ikan Ambil jahe, kita kupas kulitnya Potong tipis-tipis Ambil bawang merah, kupas Potong halus Sini ada dua ekor ikan, ya. Ini akan saya potong, habis saya potong, terus saya bersihin dan saya masak. Oke. Jadi, bahan yang diperlukan ini tadi: bawang merah udah saya potong, jahe udah saya potong, ya. Dan cabe, aku gunakan cabe satu aja, satu batang. Dipotong halus-halus kecil ya Ini bumbu udah saya cuci bersih ya Sekarang mau saya masak Panaskan kuali Tuang minyak Masukkan jahe Oke sekarang kita angkat Ini saya tambahkan bawang putih ya Tadi lupa saya potong Baru keingat Bawang putih 2 siung saya cincang ya Habis itu saya tumis Masukkan bawang merah Sekarang kita masukkan ikan Aduh Masukkan kayu jamur, masukkan sedikit garam, kecap asin, aduk. Sekarang kita tambahkan kecap manis, aduk lagi. Cabai yang kita potong tadi, sedikit merica, oke, cukup, aduk, kasih sedikit breco ya, kalau yang nggak suka boleh di skip, sedikit aja ya, aduk lagi, oke, sekarang kita tutup, masak sampai dia meresap ya. Oke, sekarang kita cek dulu ya, Pak Tutup balikin. supaya Nanti masaknya merata semua. makan sedikit lagi ya, kita manis supaya lebih hitam. Kita taburi jahe yang tadi kita goreng di atasnya. Oke, aduk. Oke, okay, selesai. Ini teman-teman udah siap. Enak banget nih. Lihat. Wow. Yang paling enak itu di bagian kepala. Kita cari kepalanya. Nih. Tengok. Lembut kali. Hmm, enak banget nih. Tengok. Hmm enak banget ikannya pas matangnya pas kuahnya juga enak hmm. oke okay. bisa dicoba ya teman-teman ini makannya pakai nasi hangat aja udah enak kali pasti nasinya tambah semua oke okay, selamat mencoba ya kalau ada yang gak paham boleh tanya komen dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, terima kasih ya.